Video kali ini, potong akan ngasih tips menabung dari celengan, semoga dengan video kali ini, bosku bisa menabung dari sekarang, untuk beliin doi hadiah. 9 tips menabung efektif di rumah, mulai dengan celengan. Menabung adalah salah satu cara mengelola keuangan di masa depan. Dengan menabung kita bisa membeli apa saja yang kita inginkan untuk masa depan yang lebih baik. Namun masih banyak orang yang masih kesulitan menyisihkan uangnya untuk menabung karena mungkin ada yang salah dengan cara mereka menabung. Berikut beberapa tips cara menabung agar lebih efektif. 1. Tentukan target menabung. Agar menabung lebih efektif, sebaiknya tentukan terlebih dahulu target menabung yang ingin kita capai. Karena dengan kita mengetahui target menabung, menabung semakin mudah untuk dijalani. 2. Menganalisis penghasilan dan pengeluaran. Sebelum memulai menabung, ada baiknya kita menganalisis penghasilan dan pengeluaran setiap bulannya. Dengan begitu kita akan mengetahui apakah pengeluaran kita lebih besar dari penghasilan atau sebaliknya. Selain itu kita menjadi tahu apa saja yang harus dikurangi ketika pengeluaran kita lebih besar daripada penghasilan. Apakah kalian sudah menganalisisnya? 3. Membuat perencanaan anggaran menabung. Hal yang paling penting ketika menabung adalah budgeting atau membuat perencanaan target menabung. Setelah menganalisis penghasilan dan pengeluaran kita menjadi tahu keuangan kita sehingga bisa membuat perencanaan anggaran untuk kita menabung nantinya. 4. Menghindari keborosan Tips selanjutnya yaitu menghindari keborosan, terkadang kita setiap harinya mengeluarkan uang untuk hal yang tidak perlu atau hanya sekadar lapar mata saja. Contohnya saat membeli makanan, kita sering membeli makanan hanya karena terlihat enak dan menarik, tetapi ketika sudah dibeli justru tidak dimakan karena sudah kenyang dan justru menjadi mubasir. Hal-hal seperti itu yang harus kita hindari. 5. Hidup Hemat Bergaji kecil maupun besar, penting untuk menerapkan gaya hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup hemat tak hanya akan membuat kalian dapat menabung, namun juga membuat kondisi keuangan menjadi stabil sehingga target menabung kita jadi mudah tercapai dan akan berpengaruh positif bagi keberlangsungan hidup hingga tua nanti. 6. Belanja sesuai kebutuhan Tips selanjutnya adalah belanja sesuai kebutuhan. Mungkin ini adalah salah satu kunci keberhasilan dalam menabung. Kamu wajib mengeluarkan uang untuk keperluanmu, bukan hanya memenuhi nafsu berbelanja. Belilah sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan yang justru akan menghabiskan uangmu, daripada membeli barang yang kurang berguna lebih baik uangnya ditabung ke celengan, kan? 7. Disiplin menabung Dengan disiplin menabung tidak lagi sulit dilakukan, jangan semangat di awal saja, tetapi berhenti di tengah jalan. Bikin jadi malas lagi menyisihkan uang sehingga membuat target menabung menjadi tidak tercapai. 8. Membuat calenge menabung Menabung menjadi mudah dan seru salah satunya dengan main diri kita untuk menabung secara konsisten. Setiap harinya kalian harus menyisihkan uang untuk ditabung agar target yang kalian inginkan tercapai. Dengan cara ini semakin cepat dan mudah kalian mencapai target yang telah direncanakan. 9. Menggunakan celengan target Celengan target yang bisa kita gunakan untuk mencapai target menabung yang sudah kita tentukan di awal. Kita bisa menyisihkan uang setiap harinya dan memasukkan kecelengan target sesuai nominal yang sudah ditentukan sampai semua kolom target terpenuhi. Misalnya kalian ingin menabung sebanyak 10 juta rupiah, dan kalian konsisten menabung perharinya rp ribu. Nah, kalian boleh banget menggunakan metode ini dan pastinya Goals akan cepat tercapai. Konsisten adalah kunci di dalam metode menabung ini. Jadi, dengan beberapa tips di atas apakah menabung masih terasa sulit. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Yuk, ubah gaya hidup, disiplin, dan konsisten agar target menabung bisa terisi pen. Jika bosku suka dengan video otong, jangan lupa subrek, like, share, dan komen ya. Dan hidupkan lonceng, biar bosku gak ketinggalan tips-tips lainnya. Sampai jumpa. Salam channel kita bersama jika bosku ingin request otong bikin video apa lagi. Silahkan, di komen aja bosku. Terima kasih bosku.